5 4 3 2 1 Halo sahabat home Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Saya adalah kontributor utama di channel YouTube home Studio. Homemade Studio adalah channel YouTube yang kami gunakan untuk membagikan pengetahuan yang kami miliki terkait bidang teknologi informasi. Episode ini saya seneng banget karena Nurul berkenan hadir ngobrol-ngobrol, berbagi cerita di Holmes Studio. Halo Nurul, silahkan menyapa para sahabat HALMA Studio Halo teman-teman, nama saya Nurul Halo, saya ini uh, dulunya apa? Uh, salah satu anak bimbingan Cinelli Salam <tang> kenal semuanya Nurul, sekarang kan kerja di satu perusahaan software ya Wah ini keren banget Nurul di sana sebagai bagian apa sih? Kalau di sana, P itu sebagai technical support merangkap juga sama quality control. Di apa sih? Ya itu aja lah. Kalau di IT mah kerjanya ya programmer. Kalau enggak, bisnis consultant. Gitu-gitu, <laughs> gitu sih. Ci. Kalau ini jadi technical support sama quality control, kira-kira skillnya mm -hmm. tuh apa aja sih? Bo Kasih bocoran buat kita semua dong, skill apa yang harus dimiliki untuk jadi uh, bagian dari quality control dan technical support bisa? Sebetulnya kalau bicara tentang skill ya, itu kan cakupannya besar. Terus uh, paling penting ya hard skill itu harus didapetin ketika kita kuliah. Um, Jujur aja, hard skill yang saya punya itu gak ada apa-apanya sama teman-teman di kerjaan saya gitu. Kayak jauh banget. Jadi, apa yang di uh, ajarkan di kuliah itu berbanding 180 derajat kita gitu sama di kerjaan. Tapi memang tetap ada yang diimplementasi atau ilmu-ilmu yang didapatkan di kuliah pasti diimplementasikan di kerjaan. Terus nanti mungkin kita bicara lebih banyak tentang hard skill yang bisa dipakai di uh, kerjaan ya sebagai technical support atau quality control. Yang paling penting itu adalah soft skill-nya. Jujur aja, selama kerja itu yang membantu saya untuk bisa bertahan di perusahaan IT adalah soft skill-nya. Yang pertama itu soft skill-nya harus teliti. Tentu aja kita harus teliti. Um, Walaupun katanya ya, uh, cuman cewek yang bisa teliti, nggak kok. Uh, cowok cewek nggak bergantung dengan gender, ya. Semua orang itu harus teliti, apalagi masalah quality control. Ya, misalnya ada satu aja skenario yang nggak ketes, itu kan nanti imbasnya ke mana gitu. Jadi harus ulang aja dari awal gitu kan, kalau misalnya. E, bicara dengan tentang quality control Di perusahaan saya itu kan e, Gimana ya Wah oh, itu benar-benar Banyak banget yang harus ditesnya Karena kan wah, <laughs> sebetul Sebetulnya di quality control Perusahaan manapun itu Setiap buat skenario pasti Banyak banget kemungkinan Contoh kita login atau logout juga e, Skenarionya ada 8 itu Ada 15 skenario, itu cuman login gimana kalau testing fitur A gitu kan itu kan pasti skenario panjang banget terus kalau misalnya kita mikirnya oh ya udah ah gimana produk manager aja terus, sesuai dengan yang dikasih sama tim produk kita testing sesuai itu sebetulnya kalau misalnya sesuai itu ya memang alur lurusnya itu pasti sama dong ya tapi kita sebagai quality control itu harus berpikir jauh ke depan apakah skenario yang kita buat itu cocok untuk produknya dan cocok untuk klien terus uh, skill soft skillnya lagi itu apa ya banyak sih uh, kalau misalnya di divisi saya itu harus pinter ngomong pinter ngomongnya itu cocok, bukan nih, <laughs> pinter ngomongnya itu bukan yang kayak uh, apa ya, nggak ada bobotnya gitu karena kan kita harus meyakinkan ke klien bahwa produk-produk yang uh, bukan produk-produk ya kayak fitur-fiturnya ini tuh konsekuensi positif dan negatifnya apa dan uh, kadang ada yang klien bilang saya mau maunya ini, ini, ini, ini sedangkan dari sistemnya sendiri dari servernya sendiri mereka itu nggak kuat atau misalnya nggak comfortable ya jadi kitanya sendiri yang harus Uh, kasih pengertian yang gimana? Pengertian yang uh, mudah dipahami oleh klien kayak gitu. Terus uh, mungkin bahasanya nggak ya? boleh teknis ya kalau ke klien benar nggak kan, Nurul? Iya yeah, betul. Jadi kan kita sebagai penengah ya kalau menurut saya sih. Uh, kita itu penengah antara tim produk dan tim Uh, dan kliennya itu sendiri kan jadi kita harus ngerti bahasa mesinnya dan kita harus ngerti bahasa manusianya <laughs> jadi kadang itu yang bikin uh, kenapa quality control itu beda sama yang lain kalau di saya sih quality control uh, mencangkup sama bagian pelayanan juga jadi pelayanan juga dan juga uh, testing fitur-fitur um, enaknya sih tim QC kalau misalnya bisa bisa langsung ke klien, itu kita tahu klien itu maunya seperti apa. E, skenario skenarionya itu yang klien mau seperti apa? Keadaan yang sebenarnya yang terjadi di klien itu seperti apa kan? Karena kalau saya bicara sama teman-teman saya yang di perusahaan lain gitu ya. Kalau QC ya udah QC berdasarkan apa yang dikasih sama produk. Kalau saya kan bisa juga sama klien, bisa ngobrol juga, misalnya nanti, oh pak ini nggak bisa, oh ini bisa, kayak gitu. Nah, itu paling enaknya. <gak> nggak enaknya, ya itu. Jadi jembatan itu <gak> Terus, apalagi ya? Nah, skill sudah eh, Udah sih, paling cara berkomunikasi antara tim produk dan klien itu yang paling uh, utama karena kan uh, seperti yang kita ketahui <laughs> kalau programmer itu kan jarang bicara ya hmm. jarang banget untuk ngobrol itu yang itu yang uh, salah satu hambatan di perusahaan IT jujur aja karena uh, developer itu kan kalau misalnya udah ngoding ah males kalau diganggu gitu ya terus kalau udah ada ide pasti kita Nggak uh, mau gitu diganggu tapi kayaknya kalau programmer kebanggaan itu nggak mau ngobrol gitu hmm. <laughs> Kalau di tempat kerja saya Jadi kan uh, saya itu bisa jadi penengah lah antara uh, kliennya maunya apa Kata developer maunya apa nanti saya tengahin gitu Wah. Gitu sih <laughs> Jadi tahu dari kliennya gimana, tahu dari programmernya hmm. gitu <laughs> Iya betul Mantap, Itu yang paling susahnya apa nih yang nurul rasakan perbedaan waktu kuliah sama sekarang udah kerja Wah tadi kan bilang ada perbandingannya 180 derajat kan ya, ya. <laughs> apa nih jujur sih um, perbandingannya jauh banget yang mungkin yang pertama kali di uh, pas masih kerja hari pertama tuh yang shock banget Wah ini ini ngerjain apa ya ini ini ngapain <laughs> karena jujur aja, waktu apa yang diajarkan waktu kuliah nggak ada sama sekali kecuali itu, kalau di saya database-database ya sih hmm. database itu itu kepake banget sih apa? apalagi sama Cimely <laughs> <Asal> saya, <laughs> saya nih temen-temen <laughs> <laughs> itu, itu paling kepake banget, kalo untungnya nge asistenin terakhir-terakhir ya, jadi masih ingat oh iya, ini, ini, ini ini karena kan waktu TA, itu sama sekali nggak megang uh, database gitu nggak, kayak query yang rumit-rumit itu bener-bener lupa lah <laughs> pas kekerjaan, wah itu diimplementasi banget gitu oh, jadi buka-buka lagi materi kuliah, buka-buka lagi, belajar-belajar uh, lagi Terkait sama database ya, karena lupaan gitu ya, itu jujur aja. Terus apa ya? Karena um, menurut saya sih, kalau misalnya di kuliah itu belajarnya kayak terlalu mendasar banget gitu. Uh, apa yang ada di industri itu jauh-jauh banget sama yang ada di kuliah. Jadi uh, mungkin sebis apa dengan adanya program magang itu bisa ngebantu teman-teman mahasiswa untuk bisa mengetahui apa keadaan yang ada di industri gitu apalagi sekarang mainannya FPI-FPI ya kuy <laughs> jujur aja, ah, apaan FPI orang nggak pernah diajarin di kuliah gitu-gitu kan <laughs> alasannya nyalahin kuliah padahal memang dari diri sendirinya harus ditekankan untuk belajar apapun yang sekarang sedang berke berkembang ya uh, itu. Wah oh, tetap sih memang uh, setelah kita kuliah itu jangan berhenti untuk belajar sih uh, masih banyak ilmu-ilmu yang uh, kita bisa dapat di luar kuliah gitu uh, apa lagi ya dia. terus paling uh, prosesnya gitu kalau misalnya karena kan dulu bukannya <guluh> bukannya saya membanggakan diri sendiri gitu ya. Uh, kalau dulu waktu kuliah memang tetap kerja keras, tetap teliti, tetap ngelakuin semuanya tugas-tugas. Uh, Cuman kan itu uh, apa? Apa yang didapat itu ilmu. Kalau sekarang kerja kerasnya dapetnya uang. Hmm. Dulu ngejar nilai, sekarang nilainya yeah, beda dalam dulu rupiah. Nilai. <laughs> iya, sekarang dalam rupiah. Yeah. Terus sih kalau kalau kalau bisa sih, enaknya kita tuh sharing ya alumni-alumni uh, sharing apa yang ada di uh, kerjaan itu seperti apa, apa yang di industri apa Jadi, bisa jadi pembelajaran untuk kampusnya sendiri Kita growing up bareng gitu, kita maju bersama Tadi kan Nurul udah cerita tentang soft skill harus butuh kemampuan apa aja Kalau dari hard skill nih Nurul, kira-kira skillnya kita tuh perlu Oke, okay. um, kalau misalnya di perusahaan sekarang sih yang paling dibutuhkan itu adalah uh, mobile developer untuk iOS. Itu mm -hmm. itu hampir di seluruh perusahaan dibutuhkan mobile developer. Karena uh, sekarang kan mainnya pada gadget ya, gadget itu kan ada Android sama IOS. IOS yang paling banyak dipakai itu yang paling dibutuhkan uh, mobile sih developer IOS developer Android itu paling dibutuhkan karena jujur aja kan itu baru uh, maksudnya gimana ya itu paling dipakai itu paling dibutuhkan itu paling uh, menjual produk kita kalau misalnya nggak ada mobile pasti ah males ah nggak ada mobilenya kayak gitu kan Pasti, ah, enggak ah, kalau bisa enggak bisa dibuka di HP, ya, kayaknya enggak enak, gitu kan, pasti bilang kayak gitu. Terus, ke, sekarang itu lebih ke re ya. Nah, kemarin juga sempat belajar-belajar sedikit nih, ya itu, kalau misalnya kita berdasarkan materi kuliah aja enggak akan... Gitu. harus banyak jadi benar-benar ya, banyak explore, banyak belajar sendiri banyak banyak nonton video YouTube guys. Uh, itu yang paling gampangnya karena kan sekarang lagi pandemi gini mah mau minta ajarin siapa kalau nggak YouTube gitu kan terus sama yang terakhir itu back end back end, back -end developer. developer iya itu kan uh, kalau di perusahaan saya itu kayak jantungnya kalau misalnya nggak ada jantungnya, ya kita nggak bisa maju, nggak bisa mundur, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. paling so, hmm, buat teman-teman yang sekarang masih kuliah, yang mau cari kerja, atau yang baru mau kuliah, harus benar-benar disiapkan. Gitu. Apa sih yang mau aku fokuskan? Apa sih yang mau aku pelajari lebih? Lebih dalam gitu, karena uh, itu tadi ilmu kan makin berkembang ya, bukan hmm. hanya satu ya. Paling itu aja sih yang uh, bisa disampaikan dari perusahaan software sekarang ya. Saya kasih tips-tips, teman-teman ambil ini, teman-teman ambil ini <laughs> karena yeah. jujur, mobile itu kepake banget sih, itu dicari malah kalau misalnya tadinya kalau misalnya saya nggak mau QC disuruhnya jadi mobile developer aja Programmer mah udah pasti um, harus belajar terus ngerti apa yang ada di luar gitu bahasa pemrograman kan terus berkembang ya hmm. itu um, harus tetap dipelajari kita juga sebagai QC harus tetap mempelajari apakah uh, codingan atau program yang dibuat sama developer itu sesuai dengan yang dibutuhkan sama klien kalau dari sisi QC kayak gitu, kalau dari sisi programmer kayak gimana itu nanti mungkin bisa dijadikan topik lagi tuh Cik dari sisi programmer gimana ya, tuh kita panggil <laughs> yang suka ini ya coding, loading iya itu harus karena kan ini dari QC aja, biasanya QC tuh bawa kan di <laughs> ini nggak bisa, kadang kekuh gitu di di kerjaan tuh kadang ke, ke kata programmer ini udah kok udah beres. Lah, dari QC ini belum kok. Itu tuh yang paling serunya di divisi uh, QC itu. Belum ini nanti nanti pin klien ya. Ini. Kliennya bilang iya. Nggak seperti ini. <laughs> iya, <laughs> Terusnya, itu. Itu suka dukanya sih. Komunikasinya Tapi, harus baik. Um, kalau uh, di saya enaknya kita bisa kalau dari kemampuan bicara ya, kita bisa kenal dari berbagai Pihak atau berbagai kalangan. karena kan kalau di kerjaan saya kan itu apa berfokusnya ke bidang akademik ya jujur aja waktu TA itu kebantu banget banget banget banget karena uh, saya kan kebetulan bikin sistem untuk sistem administrasi TA ya buat Cimeli itu kan uh, pas saya coba di bidang akademis juga kan, sekarang. Itu hanya, wah berapa persen ya, kayak 5 dari seluruh uh, sistem yang sebenarnya perguruan tinggi. Iya, itu jauh-jauh banget, banget, banget, banget, banget. Jadi, pas nyemplung ke bidang akademis, oh seenggaknya ada gambaran lah. Ribetnya kayak gimana, susahnya kayak gimana, input nilai itu kayak gimana. <tuk> <tuk> <tuk> itu itu baru kerasa sekarang oh iya ya sistem yang aku buat dulu itu nggak ada apa-apanya sama yang sekarang gitu karena memang proses bisnis di uh, bagian akademik apalagi perguruan tinggi itu cakupannya luas banget uh, belum ada kegiatan penelitian belum ada kegiatan yang biasa gitu ada kegiatan seminar aduh itu luas banget apalagi kalau kita ngomongin sidang ya Kebetulan sekarang, uh, saya lagi ada di fitur sidang ini, <laughs> <laughs> jadi aduh lembur nih kayaknya, lembur nih kayaknya gitu terus setiap uh, deadline-nya itu Juli ini, jadi hmm. uh, aku lagi lagi ngomongin sidang, Wah, jadi balik lagi kayak Ingat-ingat uh, dulu? Kalo, hmm. Iya, <laughs> kalau misalnya kita apa? Mau ke, mau ke klien ya, aduh ini kayak mau sidang T.A. <laughs> kalau misalnya ada yang error kan jadi gitu oh malu gitu kan. Kayak kayak sidang aja gimana bener-bener vibe-nya yang ada di kuliah dipakai gitu di, di kerjaan kayak gitu sih Wah seru banget ya obrolan kita. Nurul, sebagai penutup mungkin ada pesan-pesan dari Nurul buat generasi muda seperti kita dan terus belajar dan berkarya bagi bangsa tanya pesan-pesan dari Nurul? Um, mungkin pesan-pesannya -pesan apa ya? Uh, itu sih, yang tadi dibilang harus belajar uh, di dunia teknologi sekarang. Jangan puas sama apa yang udah didapetin waktu kuliah aja. Jangan puas sama apa yang dikuasain. Misalnya waktu kuliah itu dikuasainnya cuma satu PHP aja itu nggak akan ngebantu sih, jujur aja. Nggak akan ngebantu banyak untuk teknologi kan sekarang semakin berkembang ya. E, Kalau misalnya kita percaya, oh udahlah, belajar ini aja terus, aja kan? Tapi kan waktu terus berjalan, teknologi makin berkembang. Kalau misalnya kita stuck di situ aja, kapan kita mau berkembang? Ya, gitu. Kapan kita mau evaluasi diri dari masalah masa lalu gitu kan teknologi aja berkembang masa kita juga tetap semangat teman-teman <laughs> untuk belajar yeah. yang terus tadi ada harus teliti juga kembangkan nah, communication paling, skill ya. Iya, betul. Itu paling paling kepake itu teliti, communication skill sama uh, kerja keras. Kalau misalnya kita apa ya? merasa udah kuliah, ah saya harus dihargai karena kuliah, itu jauh beda banget, nggak, nggak ada nggak ada bahasa kayak gitu, nggak ada, jadi kuliah itu nggak ada apa-apanya, kalau pekerjaan kita mulai lagi dari nol, kerja keras lagi dari nol, kalau misalnya kita uh, puas dengan satu hal aja, kita nggak akan berkembang, itu sih. Gak boleh langsung puas ya teman-teman, tetap terus yeah. belajar, tetap kembangkan diri, tetap semangat. Terima kasih Nurul sudah berbagi cerita di Halomea Studio. Semoga obrolan kita dapat memotivasi banyak orang untuk terus belajar dan berkarya. Demikianlah obrolan kita kali ini, sambil nunggu-menung makan siangnya kita siap semangat untuk Indonesia terus belajar dan berkarya. Sampai jumpa di video inspirasi lainnya hanya di channel Youtube Halomea Studio. Terima kasih.